Santa Eulalia berani mengakui bahwa ia adalah muridmu. Walaupun ia tahu bahwa dengan pengakuan seperti itu, ia akan disiksa dan dihukum mati. Santa Eulalia berkat iman dan pengorbananmu, Allah menerimamu dalam kerajaan surga dan gereja mengangkatmu sebagai pelindung para ibu. dan bayi mereka yang lahir belum waktunya atau keguguran. Kami mohon kepadamu ya Santa Eulalia, berdoalah bagi ibu bayi yang mengalami keguguran agar tetap tabah dalam menjalani hidup ini. Secara khusus kami juga berdoa bagi jiwa sang bayi yang gugur agar ia dapat hidup tenang dalam persatuan dengan Allah Bapa di surga. Semoga jiwa suci sang bayi juga dapat menjadi pelindung dan pendoa bagi sang ibu dan kami semua yang masih berjuang di dunia ini. Ini semua kami hunjukkan dalam nama Kristus Tuhan kami.